lo yang di dahar sekolahnya diwadai kakir kakir ini tangkir tanggir kopeling, peringatan yang dia ngontong ke kemanten, ini tuh tradisi Balang suruh boh. apa sih di Balangnya kok suruh, ora orang jati nah, ini tuh suruh, nang suka ora orang kok kesusu pengen merah Suruh niku nangsu umburane untuk suruh niku nangsu ta'aruf cara Al-Qur'ane li ta'aruf agar saling ta'aruf kenal mengenal dan saling mengerti Manteng Lanang ngerti manten wadon, manten wadon ngerti manteng Lanang suruh Agar engkau tahu apa yang ada di hatimu dan aku pun tahu apa yang ada di hatimu Sehingga kau tahu apa yang ku mau aku pun tahu apa yang kau mau Tapi <Syukur> nanti seng Lanang mantuk-mantuk, seng ledok manggut-manggut Ojo nanti seng Lanang mantuk-mantuk, seng ledok gedok gedo, gedo. Ini kusuruh tua di bandem kelas nelayan, usia enam jam mangguk mangguk, usia itu keke kede. Ibu biasanya suruh tua, ibu-ibu itu nih harus jadi suruh tua, umurnya masih ke tahun nungga, biasanya men-tua tak jahat. Galu-galu tengah malam, kakak emelkan ngaruh naruh ngapa ngaruh ngapa. Lau saya nih poni klok, pisang, terus pasang pengaman, doyan minyak kayu putih, orang mandi kalau berambang niku suruh tuh wow, eh, sih sangkarsari ngertos, doyani uang joko, pemanten niku didapini kembar mayang, doang wadon jadi lulusin bukannya milik niku. Kembar niku mayang nah niku bedo, berdo manten karowe podo tujuan podo cita-citane neng wonge. cita-citane podo pengen bahagia, Wonge bedo lanang karo bedo. Uh, betul ya el nih, <tuh -tuh> Begitu saya berdiri di langsung toko Ini bukti bahwa perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. <tuh> kali lampu, tujuannya lampu niku murut nyala. Supaya lampu iso nyala, kabelnya kudu beda positif kalau negatif tapi ada yang ada positif dan ada negatif Sakitnya nyala bukan? tujuan enggak tercapai kalau nikah supaya bisa nyala ya kudu positif karo negatif kalau positif, kalau negatif tapi kalau mau nikah malam pertama begitu masuk kamar kaget ya kuduku kok kudu persis kalau aku? terus kayak nonton lah nabi ya kudu itu apa? kosong? Halo. halo itu LGBT ini wujudnya paham bukan? Paham. oh bapak karena ibu ini kubedoh kok bapak itu cenderung mengecilkan hal yang besar kalau ibu cenderung membesarkan hal yang kecil makanya barang cili ini kecekel ngobedoh ke gede-gede itu apa kesan ibu? yang bapak itu cenderung nyeleke terpono gede masalah gede itu yang wong Lanang cilek ngelani gustur sampai enggak ada semua yang gitu aja kok repot kecil wong Lanang ngono-ngono, masalah gede dianggap cilek tapi yang wong Lanang kulik gede ke banyak sing cile masalah cilik bagi orang itu jadi gede lonjong susuk orangnya wu yg kita kok ke nih orangnya nih ya susuk teluk pula yang kok warungnya wu dos yang no mayu Beteng kok mergong kenapa Perempuan kok cenderung membesarkan hal yang kecil soalnya perempuan itu lebih teliti daripada laki-laki tapi yang berjutan pasar nih kok yang sering kebladrok, tuku larangen. ibu napa bapak? bapak? bapak kurang teliti larang sidik ya woi larang sidik ya bener tapi nih ibu boten harap tuku jeruk setengah kilo, jeruk kok oh, keranjang di tengah di sisi-sisi Nanti gembur, capek, jadi gak boleh. Saya tunggu porot, dia nanti suka. Nah, terlebihnya nilai saya ngerti. Kita bingung, saya hilang orang tua yang Luarnya, bilang, suruh boleh nesu, Kayaknya dia lupa mau Ibu ini teliti ngelane konpetan. Ibu yang terakhir, misalnya, saling suami, sakor, toilet, ya, itu di cinta sih. Kafe kopi ngelane, <tuk> lompetan, bunda, kafe sih. Lalu memang beda. Halo, yang kamu lihat kali bapak itu lebih rasional, ibu lebih emosional, bapak cenderung kreatif, ibu cenderung sensitif wong Lanang ini pun menggunakan pikiran, wong Beto menggunakan perasaan makanya kalau terjadi cekot suami istri, biasanya suaminya bilang ini ibu kena mikir, makanya itu mikir, mikir, mikir saya lepas ini dia, iya sampai Lanang akan merasa jadi yes. wong betok. karena laki-laki menggunakan pikiran sementara perempuan menggunakan perasaan sehingga reaksi sub-contentnya se gak sama misalnya kalau mengapa, kalau menggunakan kode, kode, kode, kode ini dengan mengapa, mikir? iya caranya matenya boleh kayu, boleh kupu, lho kontungan wani, gel, pu, ifrah, wani, beleyu kalau mau maten, mau maten, mau maten, mau mengapa, kalau menggunakan kode, kode, Perjuangan nanggup perasaan dipikirnya gini bujuk-bucuk ini wawannya ngelelele terus mati Allah Muzili Allah Muzili Allah Muzili Allah Muzili Allah ini itu contoh makanya yang mantannya untuk pada langsung mantan lanang mitra ndok nganti kecah Biar mantan wedok mi mi ji'i kok mi suwi ono wisine ada wisinnya nilu, ngapun namini, wiji an, ngapun wisuan, wiji an manten lanan, mita endok nganti pecah piyar, manten wedok, miji itu artinya apa, orang rumah tangga dan berkeluarga yang ndok, bunder, mumet, ndok ini kurang bunder, mumet jadi orang rumah tangga ini mumet, rentet, rumah jidup, jundek maka suami sebagai kepala rumah tangga, harus bisa memecahkan masalah saya mau cari solusi, cari solusi, cari istri cari solusi, cari solusi, cari solusi, cari solusi, cari cari solusi, istri karena yang macet orang duwe rem lambi, rem, rem, rem, rem, rem, setelah Ramadan bulannya namanya Shawwal itu sesar bahasa artinya berkembang dan meningkat apa yang meningkat tergantung jenengan kemarin puasanya itu poso ulon opo poso ular lalu kilo kilo poso nih jadi dengan ini ku poso ulon opo poso ular odoh odoh poso neng bedo ulon ini ku naosol poso boton berubah. Jenengnya tetap pulau, rupanya tetap pulau, modern tetap pulau, kelakuannya tetap pulau, berkomposernya yang belum sunyi, ganti kulit, Awake yang muda gede muda doang, mungkin kosongnya mau keluar jauh, Jadi poros kosong ini menarik buntung ganti kelampiannya, Awake yang muda lemu ada kok lo bedo isyak dulu Ramadan bobotnya nge-seket limo bodoh leh petang dino bobotnya jadi sudah itu itu wangnya tetoh nge-gobutung perempuan iku Niku ulo mangan sahur gak bedo ulo nge-gobut sahur mangan nih okeh biar leh dipol ke nganti kewarakan raih sobrah sahur tuh neng, gobut ularnya lumbuah gue ini hahaha berubah leh nek ular sederinya dong tuh ular elek, gilani, gatelih penyakit, makin temku di malam merusak, makin ngedodong-dodongnya bolong-bolong renceng makin buah, buah, kosong, gosok makin kanduran. ke kandurannya mati makin nih untungmu, untuk orang untungmu krowok ular yang masuk rumah, dia berproses jadi kepompong. Bahasa Inggris "the the nentung nentung nih, gua kosong Orang mana? Orang mobil, orang rapena, oh nonton rapena."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 Indah, perilakunya Berubah, baik Kedatangannya Bukan lagi ancaman Tapi jadi harapan Sayang Kata masyarakat politik Rampung leh ngentung seulan romadon Mereka ini Kubu, ini doda Allahumma shalli ala Muhammad. Iki nang sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMK. Ini juga harus meningkat secara mutu dan kualitasnya. Wong oh, ngisi-ngisi iki jenenge wae nang go FI. Wis. Wis insyaallah dalam beberapa ini itu menang aja di situ ya. Iya. Tapi sing nang kene iki ono sing beda kaya apa iki. <laughs> itu otot berat tuh ya. lah, <SILENCIO> eleng terus gitu, kalau ngajak eleng, eleng ya begitu hubungan di selada ini malah eleng, eleng. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Alhamdulillah sekolah kalau dalam naungan pondok pesantren berarti situasi siswinya dididik untuk berjiwa santri. Nah, santri Indonesia ini luar biasa. Saat dunia orang-orang kandingannya Indonesia, apalagi Indonesia ini masyarakat Muslim terbesar seluruh dunia. Arab Saudi walaupun 100% penduduknya beragama Islam itu jumlahnya hanya 35 juta. Uni Emirat Arab itu cuma 21 juta. Iran hanya 37 juta, tiga negara itu digabung jadi satu, enggak ada separuhnya Indonesia. Makanya orang luar negeri itu pada heran, kok bisa guyung rukun kompak masyarakat Muslim Indonesia. Padahal Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? Oi! Tujuh belas ribu lima ratus empat pulau jejak gubernur Lalu Agung. Lalu Agung tujuh belas ribu lima ratus empat pulau. Terus sukunya itu ada tujuh ratus sebelas suku dengan seribu seratus dua belas bahasa daerah. Saya ingin bunuh. Salah ya, atau bikin apa buku doang? Saya merasakan biar neto isok rukun dengan ideologi Pancasila. Semua agama yang diakui di Indonesia. Rumah mana? Rumah mana kamu ini? Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, semuanya dilindungi oleh undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Ideologinya Pancasila yang berketuhanan yang maha resah, berkemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang pertama kali menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa ini? Bukan ormas-ormas yang sekarang kuar-kuar katanya paling nasionalis, paling patriotis yang pertama kali menerima ideologi Pancasila untuk negeri ini adalah para santri kaum sarulah <SILENCIO> sehingga para santri itu pendiri republik ini dan wajib menjaga kesatuan-persatuan dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia yang kita tindakan cikan <SILENCIO> oh. bakal DNI polri itu siapa? Jenderal sudirman Wong oh, oh, oh, oh, oh. Cendal hehe. Jenderal Sudirman Anglima Besar, beliau adalah kepala Madrasah ini ya, guru Madrasah ini ya, Amin gak pernah lepas kuasa seni komes, beliau mendalangkan wudhu gak pernah batal wudhu dan selalu sholat di awal waktu dikerjakan dengan berjamaah. Itu jika bakal TNI-Polri Oleh Jenderal Sudirman yang orang pesantren Makanya kalau TNI dan Polri gak mau mendukung pesantren Tuh alat <tuk> Jadi itu TNI-Polri itu ngepang pengajian namanya pesantren Kumuner Insya Allah tambah barulah yang polri yang semangat ngepang di pengajian InsyaAllah lebih berkah cepat naik pangkat daripada yang semangat ngepang, ngepang Halo. Halo. sampai. sampai... Bapak Pendidikan Nasional dihajar Hajar telur. Di awal-awal masa kemerdekaan, pernah menghadap Bung Karno. Dimintai pendapat oleh Bung Karno sebagai Bapak Pendidikan Nasional, apa saran Bapak dihajar Hajar telur untuk generasi muda bangsa? Beliau sarannya Pak Presiden yang mulia. Jangan pernah anak intan pondok pesantren dan madrasah madrasah. Jangan pernah menomor perbuatan, apalagi meninggalkan pondok pesantren. Kenapa? Karena cikal bakal republik ini adalah dari pondok pesantren. Padahal uh, uh. mereka orang pejabat, tapi musuh pondok pesantren mesti dua. Hai, hai, orang kejabat hai, hai, pesantren hai, Sekolahan yang berada di bawah naungan pesantren hai, hai, hai, sangat keilmuannya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tubuh mau lunker kemulan sagung, butuh pisirai, tapi mau si kilek etok, butuh pisirai si dan atrap dengan virus guting. dengan gokoting. Tapi jangan kira mereka, berleng ilmu deh santri, wis anate nyambung tegang tegang jadi. Lihat gadi bawah naungan besar yang nau, kan, sangat ilmu nyambung yang sokol, Nang Einstein, nah, itu jodoh barokah allah. Hai, Omas Al Qaeda ini adalah orang kafir dan banyak orang mukmin-mukmin itu sesungguhnya banyak yang dari kalangan Muslim, Cuman nggak cukup dikasihkan dulu. Oh, bertimbang. Oh, jubaran. mohon maaf. Pendidikan, kalau ada orang bilang pendidikan pesantren itu ketinggalan lah, pendidikan pondok pesantren itu karena relevanlah pendidikan produk pesantren itu kuno lah katrok lah itu salah besar. Kaget, <tuk> <tuk> kaget dia kaget dia keren. Coba, Rasulullah menyatakan, Inna Muhaibul. Sejumlah elemen dunia jadi hilang di akhirat. Sesungguhnya Allah murka, melaknat orang-orang yang pintar urusan dunia tapi beruntung. Urusan akhirat dimurkai Allah, dibahana tinggal dalam Islam. Allah masih dalam hal Muhammad. Allah masih Muhammad. Ingat, saudara para pendiri bangsa ini kejuang di republik ini banyak yang dari kalangan pesantren, dari kalangan kiai, dari kalangan ulama lihat pangeran di nama aslinya siapa? Abdul Hamid hafidil Qur'an, menguasai diruah serbaan, kurangnya potongin, jubahan, surbanan tahu ada <laughs> <laughs> <Kodong ano helem. laughs> di foto Ini kiai, pendidikan pesantren mampu melahirkan tokoh-tokoh besar. Bisa aku di tingkat pendidikan, pendidikan yang katanya modernlah melahirkan satu dokter, dua korptor. Anak lalan walen. Anak nelongane niki muga-muga tambah barokah. Amin <tongan> amin sore Setidaknya untuk benar-benar menjadi VIP Jadi VIP ini versi Islam pesantren, versi Indonesia pesantren Ini setidaknya harus memenuhi tiga kriteria Alim, Abir, Arif Alim